Alhamdulillah kami sekarang sedang berada di kuburan yang sedang viral sekarang di Nagari Sungai Asam Bersama rombongan penyelur agama dan Bapak KUA dari KUA Kecamatan 2 Kelis 16 Lingkung. Inilah kuburan itu Bapak Ibu Memang kita lihat dengan kasat mata dan kita lihat dengan mata telanjang memang seperti biasa tapi sangat unik. Karena tanahnya yang begitu meninggi dengan tiba-tiba. Uh, ini kuburan ini terletak di, di kuburan kaum suku Panyalai di Nagari Sungai Asam, Cametan 2 kali 11, 6 lingkung, Kabupaten Padang, Pariaman.